Apa buktinya? Yakinkan saya kalau anda sutradara, apa? Kalian profesinya apa? Kalian jawab saya sutradara, apa buktinya? Yakinkan saya kalau anda sutradara, apa? E, sertifikasi ini diberikan oleh negara kepada profesi anda. Berarti negara mengakui anda adalah sutradara film artinya film ini artinya film juga punya nilai seni dan film nilai seni, pendidikan, propaganda, dan juga uh, uh, entertainment nilai jual, market okay. yang menarik adalah asosiasi pekerja film oke, okay. asosiasi pekerja film ketika saya tanya kepada kalian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 masih kuat kok gitu artinya mereka konsentrasi kepada departemen mereka masing-masing dan mereka tidak mau mengurus departemen lain-lain itu konsen Sampai. di sini tapi kebiasaan orang Indonesia sih ngomongin tetangga sebelah gitu ngerecokin <gitu> tetangga sebelah gitu loh. artinya banyak yang harus dibenahi untuk di Indonesia ini kalau mengenai sistem performance itu loh. belum lagi saat